hai guys, welcome back to my lagi bersama gue disini tontonin langsung bersama channel yang selalu memberikan kalian tips dan trik mengenai post gacor hari ini, post gacor hari ini, situs post hari ini dan bocoran post gacor hari ini waduh langsung nih disambut skamas, skater gratis, timingnya pas oh, banget go. ya aduh aduh aduh oke okay, guys Ngomong-ngomong tentang slot gacor di sini gue lagi bawa salah satu situs yang katanya lagi gacor banget nih. Ya. Nah di sini gue pun ikut bermain karena gue juga pengen tahu nih seberapa gacor kira-kira situsnya atau cuman katanya aja. Jadi kita bukti-buktiin bareng-bareng di oke? Okay? Tentunya di sini gue gak bawa modal banyak, yaitu kurang lebih 30000 ribu dan karena memang modal dikit ya jadi gua pasang bet pun sedikit yaitu 1.200. Itu pun master terbilang gede sebenarnya ya. Cuman nggak apa-apa langsung disambung nih sama 1500 gratisnya Incas, oke? Okay? Kali ini kita bermain Incas dulu ya. Kita berpaling dulu nih dari cafe Zeus ya. Jadi kita mainin cara Incas terlebih dahulu. Dicoba ya. sebelum kita nih uh, sama lagi uh, masuk ke gamesnya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 kita coba lihat dulu untuk scatter gratis yang satu ini kira-kira profit berapa nih yang bakal masuk ke kredit gua hari ini nah lumayan ya kredit 2 pun tinggal Rp20.000an jadi lumayan bisa nambahin walaupun ga banyak tapi it's okay gak apa, apa ya 61000 benar aja ya nggak terlalu banyak guys oke kita lanjutkan lagi permainannya masih dengan bet yang sama dan untuk situsnya nanti bakal gue skill di pertengahan permainan atau di akhir ya Karena gue nunggu juga nih, nunggu gue sampai profit baru gue rekomendasiin ke kalian Soalnya gue takut ya, kalau misalkan ternyata gue nggak profit yang ada gue udah uh, rekomendasiin ke kalian Ternyata Xiong aduh kan malu ya guys Jadi kita main-main dulu nih di sini Nih sambil kita belajar ini game-nya -game gimana dan kalian pun bisa ngambil gambarannya kalau misalkan nantinya kalian bermain di situs yang sama sama gua hari ini Oke, okay. oh iya, btw tadi gua sempet naikin bednya ya ke 2400 takutnya pada 6 yeah. nih ya kan takut-takutnya gua naikin ke 2400 hmm, mulai pada turun ya cuman belum ada yang konek-tonek -connect. Aduh oh. belum ada yang connect nih gimana nih Moga aja ada kejutan nih sama Inces nih. juga nih walaupun perkaliannya eh perkalian walaupun pecahannya cuman yang low peping tapi coke okay banget guys 120.000 oke okay, naik banget gue cuman berharap ada yang ini sih bisa berharap nyelamatin modal gue ya karena kalau misalkan memang aduh udah ga bisa dilanjutin lagi oke okay, kita coba lagi cara yang lain kita coba naikin ke 4800 ya Karena kayaknya gue lihat 2400 Kayak kurang berpotensi bagus Dari tadi baru dikasih Barusan ya Stop. Oh ini baru bagus nih depannya Cakep Oke okay, kita lanjutkan lagi Ambil di liquid spin masih dengan bat yang sama 30 kali putaran Oh my god Wah jangkuk kali ini 500 ribu dong gokil ternyata 4800 menyimpan rahasianya ya Waduh ternyata kuncinya ada di 4800 nih Waduh. Sebenernya Beth mengaruh, ya Waduh benebet belum mempengaruhi ya kayaknya Oke okay, kita coba baik ini dari tadi kita dalam keadaan scatter, ya skater pertama aja dari Gaby, dan itu pun kurang berisi dan situs permain 138 yang baru aja ngasih gua jackpot abis-abisan ya masih gua tujuh ditaruh ya mantep banget guys oke okay. silahkan buat kalian yang mau coba nih situs permain 138 ya gua sangat-sangat rekomendasi untuk kalian karena yang ya bagus dan juga dia bisa dipercaya karena bukan situs abal-abal jadi silakan kalian coba di rumah semoga kalian beruntung lebih dari apa yang gua dapetin dan tentunya aku bakal balik lagi dengan tips-tips yang lebih cara lagi dan lebih menarik lagi jadi pokoknya buat kalian jangan sampai ketinggalan, nah, oke okay guys terima kasih dan see you next video, bye <tune>